Saya, seorang orang Saya, Saya, Saya orang sukses. Saya orang sukses. Terus banyak yang lihat banyak yang tanya, wah mobilnya berapa banyak ya? Wah rumahnya udah di mana aja nih? Wah karyawannya banyak, perusahaannya banyak. Eh, donat mana Let's Talk kali ini? Iya nih mau bicara mengenai kesuksesan karena saya melihat orang-orang sukses ya dari saya masih usia muda sampai sekarang kalau saya melihat orang sukses, saya ingin menjadi orang sukses saat saya melihat dia sukses, saya melihat itu apa yang dia miliki secara fisik, secara lahiriah. Ya, saya melihat, waduh valuasinya, nilainya kalau di Google kelihatan hasilnya ya valuasinya, usahanya, waduh kesuksesan terus balik ke diri sendiri damn gue jauh banget dari sana gue jauh banget dari sana ini sebuah pola pikir yang si Donald ini punya tapi beruntung banget ketemu apa ya, penyegaran gitu bahwa kesuksesan itu sifatnya tidak selamanya milik orang lain dan harus di benchmark ke standar orang lain Kesuksesan itu sifatnya pribadi untuk konsumsi pribadi dinikmati oleh diri sendiri dan saat anda cukup merasa nyaman di dalamnya anda bisa berbagi Ini yang saya maksud. Saat saya melihat kesuksesan orang, saya melihat nilai-nilainya, saya melihat variabelnya, faktor penentu kesuksesan dan itu terasa jauh dari saya, ya yang saya bilang tadi. Tapi saya pelajari. Untuk saya sendiri, saya mendapatkan pengertian Saya memperbaharui pola pikir Memperbaharui definisi kesuksesan Buat saya, kesuksesan adalah saat ini Detik ini, saat teman-teman nonton Saya lagi berdiri, lalu saya lihat ke belakang Dan saya sudah lihat Saya satu tahun yang lalu Saya dua tahun yang lalu Saya di masa lalu Dan saya sekarang Berapa banyak perubahan yang terjadi Berapa banyak hal-hal yang lebih baik yang bisa saya kerjakan Berapa banyak kebiasaan baru yang bisa saya lakukan Dan saya melihat itu sebagai ukuran kesuksesan pribadi saya Dan nah, untuk itu, saya bisa katakan Terima kasih teman-teman semua Saya orang sukses Terima kasih Ya itu jadi saya melihat bahwa saya bersyukur, saya menikmati hari-hari saya bahwa saya sudah sukses lalu bagaimana dengan orang-orang sukses yang saya lihat selama ini? saya menemukan bahwa sukses itu adalah seperti anak tangga satu, ada kesuksesan berikutnya, sukses berikutnya, dan terus naik jadi sampai saat ini nih, saya sudah bergembira, saya senang, saya orang sukses dengan bangga saya menikmati itu dengan penuh syukur tapi tidak berhenti saya melihat anak tangga berikutnya kesuksesan apa lagi yang saya bisa kerjakan dan untuk variabelnya, untuk faktornya, untuk poin-poinnya kesuksesan mungkin berbeda-beda buat setiap orang ada yang melihatnya dari harta tidak ada yang salah dengan itu ada yang melihat dari legasinya ada yang melihat dari karyanya ada yang melihat dari impact-nya begitu banyak definisi kesuksesan dan alangkah sedihnya kalau kesuksesan hanya dilihat Barometernya meternya semata-mata hanya harta Jadi membosankan hidup ini Mari, seperti saya Sama teman-teman, saya mau ajak Yuk kita cari definisi kesuksesan yang memang kita bisa menikmati itu Dan mari kita kejar itu Jadi kenyataan Supaya setiap hari kita bisa bilang Saya orang sukses Dan kegagalan akan terus terjadi Pembelajaran Itu bagian dari kesuksesan Senggantanya itulah definisi kesuksesan buat seorang Donald Mano Sekali lagi, bukan menggurui, hanya sharing Namanya juga Donald Mano Let's Talk Sampai jumpa lagi